pedang ini untuk melawan para dukun yang sombong yang ngakunya punya ilmu kebal yang anti bacok anti tembak anti tusuk jarum anti-anti segalanya deh Coba dong dibuktikan dengan pedang saya saya memang orang kosong yang tidak punya ilmu apa-apa tapi saya ingin membuktikan kehebatan kamu kekebalan kamu dengan cara menusuk badan kamu menggunakan pedang saya ini yang terbuat dari SUP 09 baja spring ingat ya di atas langit masih ada langit la hasbunallah wanikmal wakil Maula wanikman nasir tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah semua yang terjadi, apa yang terjadi di bumi dan di langit, semua atas kehendak Allah. Jadi, kita harus sadar diri, harus bisa menempatkan diri kita masing-masing, siapa kita, kok sombong banget gitu, sok kebal gitu. Sebenarnya, saya itu paling gregetan melihat orang yang sok kebal, yang ngomongnya "menjelak, menjelai, bertele-tele di sono, sini gitu. Saya ingin membuktikan. Ah, dan saya ingin ingin Membuktikan ilmu-ilmu kebal kalian Dengan cara saya menusuk Badan kalian dengan menggunakan pedang ini Yang Alhamdulillah Pedang ini Sudah saya siram dengan air yasin Bacaan-bacaan Rukyah Dari Manjil Dan bacaan-bacaan al Dari buku al Untuk membuktikan Antara untuk membuktikan antara kekuatan sihir dengan ilmu Allah siapa yang menang. Ya pastilah ilmu Allah yang menang. Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk tunduk taat dan beribadah kepada Allah. Maka yang sombong-sombong akan kita lawan, kita berantas, kita bumi hanguskan agar mereka sadar bahwa agar mereka sadar bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan dari Allah. Wassalam. Pandega. Ini tuh mulai layu. Ini layu betul sudah seberat aman uh, uh super uh. aman aman okay. mata ina berat Adam oh, awas stop,